Selamat siang, pemirsa. Saya dengan Joshua Klovinov akan mendampingi wawancara kali ini dengan Jonas Effendi akan menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Sekarang kami akan membicarakan mengenai sebuah kasus di Indonesia, yaitu kasus penipuan kripto Indrapens. Jadi, Jonas, menurut kamu apa yang terjadi pada kasus kali ini? Ya, seperti yang sudah dibilang, ya kasus penipuan kripto koin, sih. Oke. Kapan kasus ini terjadi ya? Februari 2022 Dekat sekali ya dengan waktu kali ini Siapa tersangka atau pelaku pada kasus kali ini? Singkat aku ada Indra Keds dan juga adiknya Wah, ternyata keluarganya juga tersangka ya? Iya Oke, okay. mana lokasi kasus ini ya? Hmm, Jakarta Selatan Jakarta Selatan Oke, okay. menurut kamu sendiri ya Jonas Kenapa kasus ini bisa terjadi? ya menurut aku sih tidak hanya keinginan ya keserakahan faktor ekonomi keluarga dan lain-lain gitus -lain. oh gitu ya kap bagaimana caranya kasus ini bisa terjadi indra itu menggunakan app namanya binomo dia pertama-pertama itu ya melatih korban-korbannya itu dengan ajaran yang palsu gitu salah lalu akhirnya bikin kayak suatu app gitu lah cryptocurrency biar korban-korbannya menginvestasi dan 99 dari korbannya itu akan kalah, loss gitu uangnya hilang langsung uangnya hilang gitu ya. ya, jadi kayak dilatih setelah itu saat udah di bebas luaskan dia menggunakan aplikasi yang asli dan menginvestasi uang ke dalam situ dengan menggunakan ajaran yang salah jadinya itu 99 persennya itu akan kalah ya iya benar begitu oke okay. kasus ini kan harusnya sudah terverifikasi udah selesai ya seharusnya ya. dan dari kabar-kabarnya itu penyelesaiannya kayak gimana ya hmm, seingat aku sih undang-undang nomor 8 tahun 2018 itu pasal 3 5 dan 10 Wah. Ya, atas dasar KUHP pasal 55 undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 mengenai pencucian hmm. uang okay. dan KUHP pasal 378 ternyata undang-undangnya berlapis ya nggak kayak kasus-kasus yang lain cuma mempunyai Undang-undang pasalnya itu mungkin cuma ada dua pasal, ada tiga pasal dan ini berlapis ya iya. Baik, dari kasus yang aku baru saja dengar kali ini Yang aku dapat tuh, saya mendapatkan lima ayat dari Alkitab Yaitu adalah dari Amsal 4 ayat 15 1 Korintus 6 ayat 9 ayat 10 Dan Keluaran 20 ayat 15 dan 16 Nah, dari lima ayat tersebut kita itu bisa belajar kalau kita itu seharusnya nggak boleh berbohong, nggak boleh menipu orang, karena itu emang tidak baik dan dosa bisa berakhir dengan maut. Baik, sekian adalah wawancara kali ini. Terima kasih kepada Jonas yang bisa mendampingi wawancara kami kali ini, dan kami akan bertemu di video selanjutnya.